Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat, lesti and gentlemen, lovers, be lovers, serta ladies lovers dimanapun Kalian, kalian, berada sore, sore Kembali kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian,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 baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini vitamin bahagia akhirnya kita dapatkan ya dari idola kesayangan Bunda Lesti Kejora. kali ini di Bunggaham Kak Yudihim, ini para sahabat ya Masya Allah terpantau, Abang L ternyata temani Bunda Lesti luar biasa banget ya, cakep, ganteng dan kalian pastinya Salfok juga dengan rambutnya Abang Fatih yang baru Persahabat ya Wow, rambut Abang El baru nih Luar biasa banget ya Masya Allah Semoga sehat selalu Semakin banyak dukungan dari orang-orang baik Yang selalu tulus Mencintai idola kesayangan kita Kita lihat juga persahabat di kalimat caption Yang dituliskan oleh Kak Yudihim ini Disitu mengatakan Dedek oleh Sdiku dan Abang El Makasih udah datang, katanya tuh. Masya Allah banget ya Memang luar biasa idola kesayangan kita yang bertemu langsung pastinya ini bahagia sekali Kita lihat persahabat di kalimat komentar Banyak tanggapan dan respon yang diberikan Ada tanggapan dari akun Rahmawati Ya ini 82 mengatakan Abang Fatih Soleh Ganteng Katanya tuh, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga ke momen selanjutnya Luar biasa ya, idola kesenangan kita ternyata selalu ditunggu oleh banyak orang kedatangannya Si cantik, sang kejora selalu bersinar terus, ya, untuk Bunda Lesti, dan mudah-mudahan selalu memberikan karya-karya terbaru dan karya terbaiknya. Kita selalu mensupport, kita selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Lesti maupun Rizky Bilar.